Shalom dan selamat pagi bagi kita semua Mari kita awali pagi kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Dari Renungan Harian Toraya edisi Rabu 25 Mei 2022 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita satu dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Dan ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan ya Tuhan, kami akan mengawali pagi kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati, biarlah firman-Mu ini dapat kami jadikan teladan dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa anakmu, dalam Yesus, Haleluya, Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 2 Tawarik, pasal 34 ayat 20-33. Firman Tuhan berbunyi, kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdun bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu. Dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabi Yahulda istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian yaitu Salum Bin Tok Hat Bin hasrah penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka: "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku: Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku." akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan Harus kamu katakan demikian Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku Aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu Dan engkau akan mendikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem para imam Orang-orang Lewi dan seluruh orang awam Baik yang besar maupun yang masih kecil Dengan didengar mereka Ia membacakan segala perkataan Dari kitab perjanjian Yang dikemukakan Ditemukan di rumah Tuhan itu Sesuai itu Berdirilah Raja pada tempatnya Dan diikatnya lah Perjanjian di hadapan Tuhan Untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi teladan Seorang pemimpin memang perlu menunjukkan sikap hidup Yang menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya Secara khusus sebagai seorang raja Yakni suatu jabatan yang mengarahkan banyak orang dan kekuasaannya Dan tentu membutuhkan sosok yang bisa memimpin dengan baik dan benar Dan hal tersebut Dinampakkan oleh Raja Yosia dalam perikop bacaan ini. Raja Yosia tidak berpuas diri atas tindakan baik yang telah dilakukannya. Ia justru terus merenungkan dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Ia mendukakan hati Tuhan, bahkan ia menggoyahkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan akan hal tersebut. Yosia terus meminta petunjuk dari Tuhan untuk dapat memimpin dengan benar. Dan Tuhan memberikan petunjuk melalui Yosia melalui nabi Hulda yang menyampaikan dua hal penting. Yang pertama, nabi Yosia telah melakukan yang benar ketika ia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, tentang betapa pada Penghukuman Allah yang akan menimpa Israel dan Yerusalem karena meninggalkan Tuhan. Penghukuman itu masih ditunda Tuhan pada masa pemerintahan Yosia Karena sikapnya sebagai pemimpin yang benar dan bisa menjadi teladan bagi bangsa yang dipimpinnya. Kita juga menjadi pemimpin dalam kehidupan ini yaitu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin di tempat kerja kita masing-masing dan lain-lain. Semua itu harus dilakukan dengan ketaatan kepada Tuhan dan memimpin dalam kebenaran. Sehingga semua orang yang kita pimpin dapat meladani sikap hidup kita. Biarlah kita Menjadi pemimpin yang membawa terang bagi orang lain. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa: "Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan dan membaca firman-Mu, dan Engkau berkati. Biarlah kami dapat meneladani firman-Mu, dan Engkau berkati kami agar kami dapat menjadi teladan sebagai pemimpin." Nanya Tuhan. Biarlah firmanmu ini dapatkan pelakukan dan kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa anakmu. Dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 25 Mei 2022. Sampai bertemu di edisi Renungan Harian Toraya selanjutnya. Shalom.